Selain untuk mengatasi flash disk dan hard disk yang rusak, dengan mengikuti langkah yang akan kami jelaskan dalam video kali ini, kalian juga dapat memanage atau mengelola data penyimpanan dalam perangkat komputer kalian. Selain itu, kalian juga dapat menggunakan cara ini sebagai alternatif bawaan Windows, terutama jika disk kalian tidak bisa diformat dan lain sebagainya. Oke, okay, sebelumnya, let me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara manage format dan split this partition di Windows. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, baiklah langsung saja. Berikut ini adalah caranya. Ya, pertama-tama kita mulai dengan membuka Google terlebih dahulu ya. Kemudian langsung saja kita ketikkan dengan Partition Wizard ya. Di pencariannya. Oke, kita pilih. Maka akan muncul hasil pencariannya ya. Oke, kita Pastikan untuk hasil pencariannya seperti ini ya. Minitool Partition Wizard ya. Oke, kita klik untuk menuju ke halaman websitenya. Ya, seperti yang kalian lihat, ini merupakan produk dari Minitool solution ya. Mereka merupakan perusahaan pengembangan software khusus bidang manajemen data ya. Oke, untuk mulai download aplikasinya, kita pilih bagian ini. Kemudian kita pilih free edition atau versi gratisnya saja. Karena ini sudah terbilang cukup ya untuk dapat melakukan manajemen data hard disk kita. Oke, kita simpan. Kemudian kita klik ini untuk menginstalnya di perangkat Windows kita. Ya, maka akan muncul tampilan jendela seperti ini ya. Kemudian kita klik saja Yes dan Next dan seterusnya untuk menginstalnya. Oke baiklah karena di sini kami sudah menginstalnya di perangkat Windows kami. Ini adalah tampilan icon untuk software programnya ya. Kita langsung saja untuk membuka softwarenya Ya ini adalah tampilan dari software mini MiniTool Partition Wizard versi gratis ya. Oke, okay, di sini karena kami sudah ada spasidis yang kosong. Kemudian kita buat saja ya. Untuk partisinya kita pilih create untuk membuatnya. Kemudian kita berikan labelnya dengan backup data ya sebagai contoh. Setelah itu kita pilih apply untuk melanjutkan prosesnya ya. Oke, okay, maka sudah selesai. Dia cukup cepat ya. Seperti yang kalian lihat. Oke, okay, maka. Dengan begini, partisi baru kita sudah berhasil dibuat dengan menggunakan softwarenya. Oke, okay. selain itu, kalian juga dapat memanage atau mengelola ukuran dari partisinya. Ya, kita pilih bagian ini, kemudian kita atur untuk ukurannya yang kita inginkan. Untuk versi gratis mereka sendiri, di dalam softwarenya sudah banyak menyediakan beberapa macam fitur untuk pengelola disk ya seperti ini contohnya check file system untuk mengganti drive letter ya atau meng dari NTFS ke fat ya untuk format disknya ya oke, bagi kalian yang memiliki harddisk bermasalah kalian dapat mencoba menggunakan software ini untuk memformatnya kembali ya sebagai contoh di sini kita coba untuk format maka akan muncul tampilan jendela seperti ini dengan tersedia berbagai macam tipe jenis file system sistemnya seperti yang kalian lihat di sana oke adapun beberapa fitur menarik yang dimiliki oleh software ini yang kami pribadi juga menyukainya yaitu adalah fitur untuk copy partition atau Copy this wizard ya. Di sini kita dapat menduplikat this atau partisi di Windows kita ya. Oke, okay. jangan lupa untuk mengklik apply dan oke okay untuk menerapkan perubahannya. Fitur unggulan lainnya yang dapat kalian gunakan dengan menggunakan software ini yaitu adalah split atau membagi partisi ya. Terutama jika this Hard disk atau SSD kalian sudah diisi semuanya. Oke, untuk membagi partisi kalian, klik kanan, kemudian pilih split, kemudian kita atur dan resize sesuai keinginan kita, kemudian kita pilih apply dan yes ya. Untuk menerapkan perubahannya pada perangkat Windows kita, oke, kita tunggu untuk prosesnya. Di sini karena partisi yang ingin kami bagi sudah terisi Maka prosesnya biasanya akan memakan waktu Oke Sekarang sudah selesai ya Kita klik oke OK saja Seperti ini Maka akan nampak detail partisi baru ya Iya kita coba Untuk melihatnya di Windows Explorer Kita coba buka Iya ini adalah tampilan dari Windows Explorer ya. Di mana di sana sudah terbaca untuk partisi baru kita. Benar, dengan teraturnya partisi, maka pengelolaan data pada komputer kita akan menjadi lebih mudah. Oke kami pikir demikian, semoga bermanfaat.